Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya wa nasta'inuhu wa dan wa, wa, wa, wa, wa, wa natubu dan Wa beribadah. Dan kita beribadah. Dan kita beribadah. Nashaadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashaadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah bihadihi ila yawmiddin amma ambul ba'd Qadrqala Allah Ta'ala fi kitabihi al-kareem ba'da'u'millahi minash shaytani rajeem Ya amanu kama min Hai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Hari-harinya terbatas Surah Al-Baqarah ayat 183 dan penggalan ayat 184 Ikhwati wa akhwati fillah Para ikhwah dan akhwat <coughs> kaum muslimin dan musliman Sidang jamaah Asar rahimahullah Mari kita kembali bersyukur dan memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memperbaharui limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih perbaharui kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat panca indera yang masih berfungsi dengan baik, dan berbagai macam nikmat dunia lainnya yang masih Allah perbaharui. Dan di atas nikmat-nikmat dunia itu ada yang nikmat yang lebih harus kita syukuri yaitu nikmat-nikmat akhirat mulai dari nikmat Islam. Mudah-mudahan juga nikmat iman. Karena tidak semua muslim mukmin. Tidak semua orang yang KTP-nya Islam kemudian hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah merasakan manisnya nikmat iman dari Allah, maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena hanya mereka sajalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tidak pernah memanggil Ya Ayuhaladina aslamu, hai orang-orang Islam, tetapi selalu memanggil Ya Ayuhaladina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman, karena semua urusannya akan menjadi baik baginya. Kalau dia ditimpa atau mendapatkan kebaikan dari Allah, dia bersyukur, maka syukurnya menjadi baik baginya. Ketika dia mendapatkan Cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersabar, maka kesabarannya menjadi baik baginya. Dan tidak ada hal yang seperti itu kecuali untuk orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. SWT. Dan ada juga nikmat akhirat itu, yaitu nikmat ilmu. Nah, sekarang kita hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tolaboreni menuntut ilmu. Maka mari kita bersyukur karena Allah mudahkan gerak langkah kita niat kita, tujuan kita Sehingga kita duduk di rumah Allah yang mulia ini Tidak lain tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu Walaupun sekarang ilmu itu menyebar di dunia maya Sehingga sebagian kita juga masih sibuk dengan dunia maya Tapi beda antara dunia maya dengan dunia nyata Betul dapat ilmu di dunia maya itu Dari berbagai macam jenis ilmu Dan juga dari berbagai macam ustaz Tetapi tetap saja yang namanya hadir di rumah Allah Talaki langsung Muwajah dari, dari, dari wajah ke wajah Maksudnya berhadapan muka dan wajah Itu tentunya akan mendapatkan fadilah Sebagaimana yang disabdakan Nabi Wasallam Yang itu tidak kita dapatkan ketika kita membuka Youtube ada empat fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu secara langsung, secara mewajah, secara talaki. Yang pertama adalah ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sakinah. Yang kedua adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, arrahmah. Yang ketiga adalah naungan para malaikat dengan sayap-sayapnya, hafatumul malaikat. Dan yang keempat adalah Allah banggakan kita di hadapan makhluk langit. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya di langit. Kenapa? Karena empat fadilah ini Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di masjid. Dalam rangka menuntut ilmu. Membaca Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Mempelajari Al-Quran untuk diamalkan Maka mereka akan mendapatkan empat hal ini Rasulullah SAW bersabda: Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Yatluna kitab Allah Wa fi ma baynahum Illa nazalat alaihimu sakinah, Wa ghasyathumu ar-rahmah Wa haffathumu al-malaikah Wa zakarahumullahu fi man indah dia adalah berkumpul satu kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan ini adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah di bumi. Ya truna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. membaca kitab Allah. Wa yatadara sunnahum fima bainahum. Mereka mempelajari ayat-ayat Allah itu. Illa kecuali nazalat alaihi musaqinah akan turun kepada mereka ketenangan batin. Ketenteraan jiwa kalau mereka ikhlas. Wa ghasyat humur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi mereka wahafathumul malaika malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya karena malaikat suka dengan orang-orang yang mencinta suka dengan orang-orang yang mencintai ilmu dan menuntut ilmu kemudian Allah bangga akan mereka kepada makhluk yang di sisinya di langit itu para malaikat alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk dapat hadir di rumah online ini dalam rangka talabul ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan semoga dirimpahkan kepada junjungan kita Sang Murobbi Agung Guru besar peradaban dunia Yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat mencintai kita umatnya Mari kita balas cinta beliau Dengan banyak menyebut dan mengingat beliau Dalam salawat-salawat kita sehari-hari Sore hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ustadz Abdul Karim Ya, Zulkarim, Ustaz Zulkarim uh, Dimana beliau berhalangan hadir hari ini Tapi beliau sudah membahas tentang persiapan menyambut dan suci Ramadan Apa yang dilakukan di bulan Rajab dan di, di, di, di dan di bulan Sya'ban. Maka pada sore hari ini insya Allah Kita akan mempelajari bersama tentang Fadu'il Ramadan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Maka oleh sebab itu tadi di awal ana membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak asing lagi di telinga kita, yang terbiasa kita membacanya apabila apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan hampir semua ustaz dan buya membaca ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 100. 83 Dan ana lanjutkan sedikit dengan Ayat penggalan ayat 184 Ayat ini yang sangat populer Yaitu kewajiban berpuasa Yang ingin ana titik beratkan Dalam ayat ini adalah La'an lakum Allah itu memberikan kita Atau mewajibkan kita puasa Ada tujuannya Dan tujuan itu adalah sebenarnya Tujuan penciptaan kita di dunia Tujuan penciptaan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah itu akan melahirkan atau tidak bisa dipisahkan dengan ketakwaan. Kalau ada ibadah tapi tidak melahirkan takwa atau sebaliknya maka ini ada yang salah. Dan takwa itu adalah bekal kita terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. وَتَزْوَدُ فَإِنَّ خَيْرَ Berbekallah kamu dalam kehidupan yang fana di dunia ini, berbekallah sebanyak-banyaknya untuk perjalanan panjang yang menanti kita dan tidak ada yang bisa lepas dari perjalanan itu, itulah perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang musafir dia mengadakan perjalanan jauh, kalau tidak punya bekal dia mati konyol. Dia akan sengsara di perjalanan dan tidak sampai ke tujuan. Tetapi kalau dia membawa bekal yang cukup Mempersiapkan diri dengan baik Maka perjalanannya malah bisa dinikmatinya Sehingga orang suka dengan perjalanan atau Tour Orang suka dengan wisata Orang suka dengan rehla Karena mempunyai bekal Jadi kalau seandainya kita hidup di dunia ini Tidak mempersiapkan bekal Untuk perjalanan panjang itu Maka celakalah kita nanti Sengsaralah kita di perjalanan itu dan tidak akan sampai kita kepada tujuan yang kita inginkan Justru akan terpuruk ke sebuah lembah, ke sebuah tempat yang sangat mengerikan Itulah neraka Sementara tujuan kita semua kan surga, Kenikmatan abadi di akhirat Maka oleh sebab itu salah satu untuk mendapatkan ketakwaan itu Dan pasti didapatkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah Melaksanakan puasa Siapa saja yang melaksanakan puasa dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan taqwa karena kata para ulama tafsir, setiap Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lahan lakum itu sebenarnya bukan mudah-mudahan barangkali ya, mungkin tidak." Lahan lakum itu adalah sebuah kepastian, sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. bukan volumenya terlalu tinggi Nah kalau dikecilkan aja gimana Coba kita coba uh, kita ulangi setiap Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan la'an lakum dalam Al-Qur'an itu sebuah sebenarnya adalah merupakan sebuah kepastian. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada kita Kemudian Allah tutup dengan la'ala qunta Itu adalah sebuah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepastian bahwa siapa saja yang puasa Tapi tentunya dengan cara Dengan syarat yang terpenuhi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa itu sebentar. Allah mengatakan dalam surat Al Baqarah ayat 184-nya di penggalan ayatnya saja yang pertama ayah menghendak hari-harinya terbatas, terbatas bisa kita hitung 30 hari atau 29 hari, tidak kurang dari 29 dan tidak akan pernah lebih dari 30. Tapi walaupun cuma 30 hari Allah jamin ketakwaan untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik. Maka oleh sebab itu untuk mendapatkan kualitas puasa yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ketakwaan maka kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Perlu persiapan. Perlu latihan Kenapa demikian? Karena ibarat sebuah pertandingan Yang hadiahnya besar Maka Kita harus bersiap dan berlatih Sebaik-baiknya agar memenangkan pertandingan itu Tanpa latihan Tanpa persiapan Kita pasti kalah Dan tidak dapat hadiah Sementara ibadah puasa yang luar biasa sebentar lagi kita akan mengkaji hadis-hadis tentang fadilah puasa dan ramadan ini yang hadiahnya kemudian taqwa dan taqwa itu pasti surga di belakangnya pasti surga di belakangnya maka tidak mungkinlah begitu saja datang datanglah pergi pergilah puasa puasa gitu ya orang puasa kita puasa Begitu banyak kaum muslimin yang puasa di Indonesia tercinta ini Dari tahun ke tahun Puasa dari hari pertama sampai hari ke terakhir Tidak pernah bolong atau batal puasanya Tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya Tidak menjadi atau tidak nampak ketakwaan dalam kehidupannya setelah itu Betul apa benar? Banyak anda yang begitu atau sedikit? Banyak yang begitu Sehingga kadang-kadang kita berharap Puasa ini ada ada hikmahnya enggak ya? Puasa ini ngaruh, ngefek enggak ya? Karena keadaannya sebelum puasa dan setelah puasa sama aja. Enggak ada yang berubah. Bahkan belum habis bulan puasa. Ah, sudah kembali dia ke uh, ada di disedat yang lemah. Contoh-contoh saja. Malam-malam pertama sholat tarawih ramai, Masya Allah. Melimpah keluar masjid. Coba lihat malam-malam terakhir. Ramai di luar, enggak ada yang masuk masjid. Ramadan masih ada ya kan Malah di akhir-akhir itu Oh itu ada bonus yang luar biasa Sebentar lagi kita bacakan hadisnya Kenapa di hari-hari terakhir di bonus yang luar biasa itu Kok orang malah meninggalkan masjid Kok malah meramaikan pasar Mall Aneh Aneh itu namanya Berarti orang-orang yang seperti itu Tidak pernah mempersiapkan diri untuk Ramadan tidak pernah tahu kehebatan Ramadan, tidak pernah mengkaji fadilah-fadilah Ramadan. Maka alhamdulillah tahun-tahun belakangan ini kita mendengar tren, ya, tren. Ada sebuah tren yang namanya tarhib Ramadan. Apa tarhib Ramadan itu artinya menyambut bulan suci Ramadan. Tarhib itu dikatakan marhaban, marhaban ya Ramadan, selamat datang, air bulan, bulan suci Ramadan. Biasanya orang kalau menyambut tamu Tamu itu mulia, tamu itu agung Maka dia akan mengadakan persiapan jauh-jauh hari Untuk tamu yang ditunggu-tunggu Yang dicintai, yang dirindukan Yang luar biasa ya kan? Pasti dia mengadakan penyambutan Mempersiapkan segala hal Jauh-jauh hari sebelumnya Jadi kalau ada orang tidak pernah mempersiapkan diri untuk datang bulan, bulan suci Ramadan Maka yang akan terjadi adalah rutinitas tahunan yang tidak pernah berbekas. Datang-datang Ramadan pai lah. Datang-datanglah pai Malah jangan-jangan Jangan-jangan Ada dalam hati seseorang kemudian mengatakan Eh Ramadan lu dia Ha puasa loh dia Kalau itu yang ada dalam hatinya Dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Fadilah Ramadan yang luar biasa itu Sedikit pun dia tidak akan dapat Dan ternyata orang yang seperti itu banyak Banyak Bukan masalah kita dengar dari lidahnya Tidak kita lihat dari kondisinya Yang tidak pernah berubah Dalam kehidupan bertahun-tahun mendapatkan Ramadan Tidak pernah menjadi orang-orang yang bertakwa Sayang Takwa itu kan sederhana ya. Takwa itu tangan patuh, perintah Allah yang wajib dikerjakannya, larangan Allah yang haram ditinggalkannya. Itu takwa. Tapi mudahkah jadi orang bertakwa kan tidak sesederhana itu, karena kita mempunyai musuh besar dua. Musuh besar yang pertama, innahu lakum mubin adalah setan yang terkutuk. Terlaknat Tapi diberi Allah kesempatan Umur panjang sampai hari kiamat Misi dan visinya satu saja di dunia ini Menyesatkan manusia Mengajak manusia masuk neraka Bersama dia Yang sudah dilaknat dan dipastikan Menjadi penghuni neraka Dan begitulah Allah ceritakan Dalam Al-Quran tentang janji setan menggoda manusia dan minta kepada Allah Untuk umur panjang Allah kabulkan itu musuh yang nyata, satu Yang kedua musuh kita apa? Murid setan. Murid setan itu siapa? Hawa nafsu kita masing-masing Kita punya hawa nafsu Fitrah Maksudnya fitrah ini potensi Allah berikan kepada kita sejak lahir Sejak kita diciptakan sebagai manusia Allah lokasi kita dua potensi yang seimbang Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah berikan ilham kepada setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah. Nafsu itu dua potensi: fujur roha, wa taqwa. Potensi buruk dan potensi baik. Eh, potensi baik. Fujur, taqwa. Potensi buruk atau hawa nafsu inilah yang kemudian dididik oleh setan, diajari setiap waktu learning by doing, diajari dengan langsung praktek. Oh itu ilmunya udah tingkat atas itu Karena kalau sudah dilakukan itu ilmunya itu Tidak akan hilang Ya kalau dengar saja bisa cepat lupa Dilihat mungkin ah ya. Tapi tetap lupa juga Sudah didengar, dilihat, ditulis Masih bisa lupa ya Tapi kalau sudah dilakukan Apalagi rutin melakukannya nah itu ilmu udah lupa Jadi syaitan learning by doing dia didik hawa nafsu kita ini dengan pendidikan syaitonia, sehingga menikmati maksiat dan malas Melakukan ketaatan. Maksiat dinikmati, taat dijauhi Setan. Jadi, kita punya dua musuh, maka tidak sederhana untuk menjadi orang yang bertakwa karena tergantung iman di hati kita masing-masing, karena yang bisa mengalahkan hawa nafsu bukan ilmu. Yang bisa mengalahkan hawa nafsu adalah I, iman Kalau ilmu dia tahu kok itu haram? Tahu dia Sekarang betapa banyak Kaum muslimin generasi muda Islam yang berzina Dia tahu pasti kalau zina itu haram Tapi dia tidak beriman hawa nafsu mengalahkannya Dia berzina Dia tahu kok kalau narkoba itu haram Minuman keras saja haram apalagi narkoba Pasti tahu dia Betapa banyak jutaan kaum muslimin yang menarkoba Pencandu narkoba, bahkan pengedar Tidak huh? beriman kan? Ilmunya ada Karena hawa nafsunya mengalahkannya Sekarang marah juga Selain zina, laki-laki dan perempuan Ada juga zina atau liwat Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan LGBT Menyebar Dia tahu kok kalau itu tidak Itu menyimpang dan haram Tapi hawa nafsu mengalahkannya Musibah terbesar kaum Muslimin akhir zaman adalah hilangnya iman Iman itu tidak Fitnah dunia begitu besar Merusak akidah, merusak iman Nah sekarang ada Allah berikan momen setiap tahun Kita menumbuhkan keimanan, mengembangkan keimanan Dan mudah mendapatkan ketakwaan Itulah momen Ramadan Tapi mustahil momen itu bisa kita Manfaatkan dengan maksimal kalau seandainya kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Maka, persiapan itu harus dari sekarang. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, sudah pertengahan Rajab. Bagus kalau kita sudah mulai dari sekarang, tapi terakhir-terakhir Ramadan biasanya diadakan kapan? Semik sepekan. Beberapa hari sebelum Ramadan, baru terakhir Ramadan. Halah, berapa lama persiapannya lagi tinggal berapa hari? Ya, Nggak maksimal. Masa bertanding minggu depan, sekarang baru persiapan latihan. Kalah, yeah. walaupun hadisnya doif atau riwayatnya tapi masalah foto amal masalah berdoa, tidak ada masalah. Kita memakai hadis doif, malah tidak pakai hadis juga berdoa terserah aja. Betul, berdoa itu kan sunnah ya, tapi apa yang kita doakan? Apakah perlu kita mendapatkan sebuah hadis? Wahai, baru kemudian kita berdoa dengan itu, atau kita boleh berdoa apa saja yang baik? Boleh kan? Boleh. Apalagi ada hadisnya Walaupun hadisnya katanya tidak soheh Dia hanya ta'if Tapi tidak juga mungkar dan, dan fal palsu Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW ketika sudah masuk bulan Rajab Berdoa kepada Allah SWT Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Syambal Dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan Terlepas dari riwayat hadisnya kita tanya Bagus gak doanya? Baik tidak kandungan doanya? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Tahu enggak berkah? Berkah ya, kita cari berkah. Harta banyak enggak berkah enggak ada gunanya. Ilmu banyak enggak berkah enggak ada gunanya. Anak keturunan banyak enggak berkah enggak ada guna enggak ada gunanya. Berkah adalah manfaat akhirat. Jadi kalau kita berdoa untuk Allah berikan keberkahan rojab dan Sya'ban, bagus atau kita tidak baik. Baik ya? Kemudian panjangkan umur kita ya Allah Panjangkan umur kami ya Allah untuk mendapatkan bulan Ramadan Bagus kan? Bagus. Salah kalau kita berdoa begitu? Tidak Jangankan ada hadisnya walaupun daif Sedangkan tidak ada hadisnya kita berdoa begitu Tidak ada masalah Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Boleh memakai hadis-hadis daif Dalam masalah fadilah Fadilah aman apa yang dimaksud dengan fadhilah amal? Amal-amal sunat yang sebenarnya sudah ada landasan hadis suhayahnya Berdoa sudah jelas ada landasan hadis suhayahnya Ada Al-Qur'annya jelas syariatnya nah, tinggal apa yang diucapkan dalam doa-doa itu, itu fadhilah amal Gak ada masalah Persiapan kita yang pertama untuk Ramadan adalah menyiapkan rohani dan jiwa kita, hati kita untuk menyambut peristiwa Ramadhan itu harus ada dan dari sekarang jangan tunggu menjelang Ramadhan bahkan sudah masuk Ramadhan hati juga nggak siap demi Allah yang hatinya tidak siap dengan Ramadhan tidak akan Allah beri hidayah untuk mendapatkan keberkahan Ramadhan karena hidayah itu ke hati hatinya nggak siap dan di hati itulah iman ada. Dan orang-orang yang beriman tidak ada yang tidak merindukan Ramadan Orang-orang yang beriman tidak ada yang tidak mencintai Ramadan Karena orang-orang yang beriman sangat mengetahui, meresapi, memahami Keistimewaan, keistimewaan Ramadan yang luar biasa Jadi bentuk kita Mempersiapkan hati atau jiwa Untuk Ramadan adalah Memupuk kerinduan Bertemu dengan bulan suci Ramadan Jadi caranya apa? Memupuk kerinduan Atau maksudnya apa? Memupuk kerinduan bertemu Ramadan itu Itu adalah persiapan hati Terus bagaimana cara memupuk kerinduan itu? Kan rindu, cinta, benci Itu kan hati ustaz, tak bisa dipaksa ya kan? Kita tidak suka Dipaksa suka, ya tidak bisa kan kita tidak rindu, dipaksa rindu, ya? Tak bisa. Hati tidak di dalam kendali kita. Hati tidak dalam kendali kita. Hati dalam kendali Allah. Inna puluh babani adam baina isu'aini bin al-su'abi rahman kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya hati, hati manusia itu berada di dua jari Allah. Yuqallibuha kaifayasha. Allah boleh balikkan hati itu kehendaknya. Ya enak? Tapi ada caranya. Agar hati kita rindu. Agar hati kita cinta. Yang pertama apa? Doa. Yang tadi itu. Mulailah berdoa. Karena kita berdoa kepada Allah. Allah lah yang memiliki hati kita. Yang membolak bolehkan hati kita. Berdoa Allah. Makanya doa seperti tadi. Mulailah kita baca. Atau dengan redaksi kita masing-masing. Terserah. Pokoknya kita berharap kepada Allah Subhanahu taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi umur kita, persiapan kita untuk kita mendapatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Terserah redaksinya apa, yang penting baca Ramadan itu dalam doa-doa kita. Sebutkan Ramadan itu dalam doa-doa kita. Sudah ada yang mulai berdoa Ramadan? Belum ya? Para sahabat dahulu dirayakan ya Enam bulan setelah bulan suci Ramadan itu Mereka masih berdoa Agar amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan itu Diterima oleh Allah Subhanahu Taala Karena apalah gunanya amal ibadah Kalau tidak diterima Mereka cemas tidak diterima amal Para sahabat anhu, Cemas amal mereka tidak diterima Enam bulan mereka berdoa Untuk diterimanya amal Ramadan dalam lidah mereka Enam bulan setelah Ramadan masih ada dan 6 bulan pula sebelum Ramadan Atau 5 bulan sebelum Ramadan Kemudian mereka berdoa Ya Allah sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan berikutnya Bayangkan Jadi berarti setahun itu Doa mereka tidak lepas dari Ramadan Hebat Ramadan Jadi persiapan pertama Persiapan hati Yaitu memupuk kerinduan Bagaimana caranya? Satu berdoa yang kedua, biasanya orang mencintai sesuatu, ya, menunggu-nunggu sesuatu, merindukan sesuatu Itu karena sesuatu istimewa ya Beda dengan yang lain Sehingga dirindukan, dicintai, ditunggu-tunggu Oleh sebab itu, cara kedua untuk memupuk kerinduan kepada Ramadan adalah Bagaimana kita kembali mempelajari Mengingat kembali Mengkaji kembali ya, Merenungkan kembali Fadilah-fadilah Keistimewaan-keistimewaan Keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan Yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain Kalau kita ulang lagi fadilah ini Insya Allah Insya Allah hati kita akan Kembali rindu Kembali harap-harap cemas menunggu dan berharap Allah panjangkan umur kita untuk mendapatkannya. Nah, yang kedua inilah fokus kita saat ini, yaitu mempelajari fadilah-fadilah Ramadan. Itu saja. Karena kalau untuk masalah persiapan lain mungkin di waktu yang lainlah, tidak selesai sekarang. Karena nanti ada persiapan fikriya yaitu ilmu pengetahuan tentang fikih Ramadan fikih solmunya fikih puasanya secara fikih ya tadi kan secara hati ini kita sekarang bicara secara hati kalau secara fikih itu akal ilmu fikihnya ramadan fikihnya puasa fikihnya sholat tarawih fikihnya sebagai dan sebagai sebagainya yang ada dalam ramadan itu fitrah dan sebagainya itu fikih itu persiapan fikir ya dan juga yang sudah disinggung oleh Ustadz Zulkarim kemarin itu adalah tentang persiapan amal yaitu bagaimana kita memanfaatkan bulan Sya'ban, rojab dan Sya'ban ini untuk persiapan amal kita Ramadan. Mulai kita perbanyak puasa sunan ya kan? Agar nanti di bulan Ramadan kita tidak kenal lagi istilah puasa tua. Puasa tuo. hari pertama, kedua, ketiga seperti orang tua. Padahal masih muda ya, karena nggak pernah puasa. Jam 10 sudah loyo, udah lapar. gak pernah buat puasa. Puasa. Kan begitu rata-rata kebanyakan kaum muslimin generasi muda umat Islam Indonesia. Dia puasanya Ramadan aja. Dan Ramadan kadang-kadang enggak -kadang -kadang masalah dah. Jadi puasa sunat itu sangat berat bagi sebagian orang. Maka ketika masuk hari pertama, kedua, ketiga dia seperti orang tua. di ke rumah. Ah nanti kalau sudah hari ke-5, ke-6 atau ke-10, ke 11, ah itu sudah mulai terbiak. terbiasa, biasa. Tapi kalau sudah persiapan amalinya, amalnya sudah biasa, puasa sunat Iya gak ada masalah Karena dia sudah terbiasa buat puasa Apa bedanya? Contoh Persiapan amal lain misalnya baca Qur'an Kita inginkan mengatakan Qur'an ini minimal sekali dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana mungkin kita merasakan itu kalau hari-hari biasa aja Berbulan-bulan gak kata-kata. Gak mungkin Gak mungkin kalau kita punya target kata dua kali, maka sebelum Ramadan kita sudah harus al Quran itu sekali, sebulan tuh Kalau targetnya dua kali atau tiga kali, tidak ujung-ujung begitu saja langsung. Maka mulai sekarang perbanyaklah baca Quran, bertambah setiap hari, sehingga nanti. Berapa target kita? Dua, dua kali khatam berarti dua jus sehari sudah terbiasa kita nanti di awal Ramadan Harus begitu Karena Quran ini bukan komik, bukan novel Bukan buku, fit, uh, fit, apa ilmiah dan sebagainya, tidak Kalau itu tidak perlu persiapan membacanya, baca selesai Novel bisa ditamankan semalam, ratusan halaman, betul? Quran tidak bisa Quran ini mu'jizat, berinteraksi dengan hati manusia Kalau hati manusia kotor, maaf Banyak lalainya, banyak dunianya, banyak masyarakatnya Tidak mungkin dia betah baca Quran lama-lama Silahkan ukur hati kita dengan Quran Duduk, baca Quran, raputalok Berapa kuatnya? Kalau orang yang hatinya bermasalah Baru baca setengah halaman, satu halaman Cek lihat, Bareng. Dih, halaman berikutnya, iya ndak? iya ndak? Anda sana saudara Allah Azza Wallahi kata Umar bin Affan radhiyallahu. Eh, kalau Utsman bin Affan radhiyallahu, lawum Taqrohul Qulubunah, Mashabi'an al Quran. Demi Allah, kalau suci hati kita tidak akan pernah kenyang baca al Quran. Berarti kalau cepat kenyang, hati kita kotor. Utsman bin Affan meninggal dalam kondisi berpuasa sunat dan membaca Al-Qur'an, dibunuh oleh musuh-musuh Islam mati syahid, darahnya muncrat ke Qur'an. Utsman bin Affan mencintai Qur'an. Beliau yang mengatakan itu. Kalau suci hati kita nggak pernah kenyang baca Qur'an. Kalau baru baca satu halaman, dua halaman, tiga halaman kenyang, hati bermasa itu contoh persiapan amali dan seterusnya lah. Kita sekarang akan masuk kepada inti Daripada materi kita pada sore hari ini Yaitu fadilah ramadhan <tik> Karena waktu kita terbatas Kita ambil satu hadis saja Tapi satu hadis ini insya Allah sudah mewakili Sekian banyak fadilah itu Rasulullah s.a.w bersabda Ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan ramadhan kita hitung fadilahnya. Rasulullah bersabda Syahrul Mubarak Syahrul Mubarak Bulan yang penuh berkah Bulan-bulan lain mungkin ada berkahnya Tapi Ramadan ini penuh berkahnya Apa itu berkah? Manfaat akhirat Itu berkah Bermanfaat untuk akhirat kita Ramadan dipenuhi dengan manfaat-manfaat akhirat yang luar biasa Kalau kita ingin bahagia di akhirat sana Manfaatkanlah, jangankan hari, jam, detik demi detik Ramadan itu dimanfaatkan Kita bahagia di akhirat, mati masuk surga Syahrul Mubarak Salah satu bentuk keberkahannya adalah Bahwa dalam Ramadan itu dilipatkan amal kebaikan kita Melebihi hari-hari biasa Ya, ada yang mengatakan, biasanya kan satu kali kebaikan 10 kali lipat, cuma hari biasa, tapi di Ramadan bisa 70 kali lipat. Amalan sunat bisa dianggap atau disetarakan dengan amalan wajib karena amalan wajib pahalanya lebih tinggi daripada amalan sunat. Tapi di Ramadan, amalan sunat pun bisa mendapatkan pahala seperti amalan wajib, berarti amalan wajib lebih tinggi lagi pahalanya daripada amalan wajib di hari-hari biasa di luar Ramadan. Satu. Yang kedua, iftaradallahu Allah wajibkan atas kamu kata Rasulullah mempuasakannya sebulan penuh. Iftaradallahu alaikum yaitu siam Ramadan. Allah wajibkan mempuasakannya Ustaz, itu kan kewajiban berpuasa, apa hubungannya dengan dengan fadilah? Apa hubungannya dengan keistimewaan? Eh, tahu enggak? Berpuasa itu istimewa. Puasa itu adalah ibadah yang, yang unik, unik. Di antara rukun Islam yang lima itu, puasa ini ibadah unik. Coba lihat, sholat, ibadahnya ibadah apa? Lisan dan perbuatan, betul? Ada perkataan, ucapan, ada perbuatan dalam sholat, ya kan? Rukun-rukun sholat itu ada perbuatan dan ada ucapan. sunat sunnah sholat juga begitu. Jadi kalau syahadat itu ucapan lisan saja. Jadi syahadat ibadah lisan. Sholat apa? Ibadah. Oh, lisan dan anggota tubuh Atau perbuatan Zakat, ibadah harta Ya, ibadah harta Haji Lisan ia, Perbuatan ya, Harta iya Pertanyaannya, Ramadan ibadah Dia ibadah kan? Pasti ibadah Dan istimewa ibadahnya Loh, Nanti kita sebutkan hadis-hadis tentang ke Keistimewaan puasa Ada ibadah lisan dalam puasa? Tidak ada Nggak, maksudnya kalau kita mau melihat ibadah itu seperti apa lihat rukunnya. Rukun ibadah itu apa? Kalau dalam ibadah itu ada rukun perkataan berarti ibadah itu adalah ibadah perkataan. Ada rukun perbuatan ibadah itu perbuatan. Sekarang puasa ada rukun mengatakan sesuatu nggak? Niat. Niat bukan uh, lisan. Niat itu dalam hati. Dan itu semua rukun semua ibadah dalam hati. Niat itu tidak termasuk dalam ibadah lisan apa? Eh, niat lah, niat itu. Tergantung itulah niat apa ibadah kita, kan? Jadi bukan masalah niat Itu bukan juga ibadah nah, taala Itu sunat mazhab syafi'i saja Sunat melafazkan niat untuk menguatkan yang di hati, kata Imam Syafi'i Jadi sunat saja tidak wajib melafazkan niat, tidak wajib Dan tidak bida'ah juga ya Tidak wajib, tapi tidak bida'ah juga Silahkan melafazkan niat tapi niat yang rukun adalah di hati kita masing-masing Ada perbuatan Ramadan itu? Mem bergerak sesuatu, melakukan sesuatu, ada? Tidak ada kan? Ada harta yang harus kita infakkan, sedekahkan di Ramadan itu? Tidak ada kan? Berarti Ramadan itu ibadah apa? Lisan tidak Perbuatan tidak Harta juga tidak Tetapi ibadahnya istimewa Apa kata Rasulullah SAW? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hadis kudsi Tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada Bukan Rasulullah yang, ber, yang, yang yang mengatakan Tapi Allah, jadi Rasulullah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman, tidak dalam Al-Quran <tuh> Allah ta'ala Kullu amal ibn Adam Lahu illa sawl. Seluruh Amal ibadah anak cucu Adam Baginya kecuali puasa. Fa sesungguhnya puasa itu untukku kata. Allah Subhanahu wa taala. ajizi akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat lain dikatakan, kullu amali bini Adam lahu li hasanatin ashru amsalaha. Allah berfirman setiap amal amal ibadah anak Adam itu untuknya dimana satu kebaikan diberi ganjaran sepuluh kali lipat kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana Puasa untukku, aku akan membalasnya. Berarti kalau amal ibadah yang lain bisa dikalkulasikan satu kali kebaikan 10 kali lipat dan sebagainya, puasa tidak bisa. Siapa yang bisa mengkalkulasikannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang balas. Kenapa demikian? Karena kata Allah dalam hadis kursi tersebut, Ya da'u to'a mahu syar'obahu syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku, kata Allah. Betul, nak? Nampak orang yang berpuasa itu oleh orang lain? Tidak Karena tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan <tid> Tidak ada harta yang diberikan Nak nampak Solat nampak, kan? Haji Umrah, apa lagi? Orang bersakat nampak, kan? Nampak Puasa, nggak nampak Bisa orang pura-pura puasa? Bisa Bisa orang minum air ketika beruduk? Bisa Orang tahu, tidak? Nah? Enggak tahu Kenapa dia tidak lakukan? Karena Allah Ya, nak? Maka puasa adalah ibadah imsak Insak. Bukan waktu imsak bukan Tapi itu kenapa dia makan waktu imsak? Eh, karena memang imsak itu artinya menahan Jadi puasa adalah ibadah menahan Tidak melakukan apa-apa Tidak bicara apa-apa Dia aja Ustaz, nah itu maksudnya Tidak melakukan hal yang Allah larang Yaitu makan dan minum dan bergaul suami istri Kan itu yang dilarang, nah tidak dilakukan itu ditahannya tidak mengatakan perkataan-perkataan yang Allah tidak suka, ditahannya tidak tidak memperbuat perbuatan-perbuatan yang Allah kemudian benci. Itu hakikat puasa, menahan. Berarti puasa itu nanti ujungnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Latihan mengendalikan hawa nafsu. Itu hakikat puasa, menahan. Maka kalau imsak, hmm, nah berarti. Tapi imsak itu sebenarnya mintulu Fajri ila guru bisyansi. dari terbit fajar sampai terbenam matahari bukan 10 menit sebelum terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Azan itu terbit fajar. Eh, bukan azan maksudnya masuk waktu subuh. Kalau azan bisa terlambat garisnya ketiduran dan sebagainya. Ya. Bukan itu masuk waktu subuh. Dan nah, sekarang waktu subuh sudah jelas. Sudah ada di HP, ada di kalender, ada di musjid, ada jelas Itu yang imsak. Terus kenapa ada 10 menit sebelum itu imsak? Itu hati-hati saja Agar nanti tidak kebablasan Nanti pas kalau hasan saja kemudian belum sempat minum gimana caranya? yang enggak bisa minum lagi Maka kalau 10 menit kan, ah, santai, masih bisa setelah itu Jadi jangan menggunakan, he he, berhenti, berhenti, berhenti Oh enggak bisa, minum aja masih tambah sepiring lagi bisa 5 menit tapi selesaikan Karena masih ada 10 menit ya kan? Jadi pastikan saja imsak kita itu 2 menit sebelum 2 menit lah sebelum sub Subuh, jangan 10 menit Terlalu terlalu panjang Masih bisa nggak ngapain Jadi ibadah menahan. Jadi puasa diwajibkan di bulan suci Ramadan Maka siapapun terpaksa dalam tanda kutip ya Puah Puasa Kalau dia sudah puasa Dia akan mendapatkan Fadilah Fadilah Puasa yang luar biasa Yang tidak dimiliki oleh Amal ibadah yang lain Kayak hadis tadi kan Itu pilih Allah Allah yang memberi ganjaran. Berarti Allah menjadi ganjaran Berlipat kanda Dalam riwayat Rasulullah mengatakan miski. Bau mulut orang yang berpuasa Lebih harum di sisi Allah Di akhirat nanti Daripada minyak ke parfum, bau mulut orang berpuasa bukan, bukan karena dia tidak bosok, gigi bukan, tapi bau mulut yang bukan berasal dari rongga mulut, bau mulut yang berasal dari porut yang kosong, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak. Kata Rasulullah SAW, "Inna di sorga itu ada sebuah pintu, namanya Royan.'" orang-orang yang berpuasa saja yang masuk dalam pintu itu. Kalau sudah masuk semua orang yang berpuasa, ditutup pintu itu walaya minha ahad. Tidak ada lagi yang bisa masuk dari pintu itu. Pintu pih VIP ya, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. farhatan orang yang berpuasa pasti dapat dua kebahagiaan, ya? Farhatun inda fitriin. Wa Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Bahagia dia berbuka karena sudah melaksanakan perintah Allah, dan bahagia dia berbuka karena sebelumnya dia haus. Sekarang hausnya hilang, sebelumnya dia lapar-laparnya hilang. Dia bahagia, tapi bahagia yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah. Dia bahagia dengan kuasa yang di dunia, dan puasa bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Al-Quran. Al-Quran, al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat nanti di akhirat untuk orang-orang yang terbiasa baca Quran dan orang-orang yang terbiasa berpuasa di dunia. Jadi, puasa itu, puasa ya sudah mempunyai fadilah. Sekarang, puasa itu ditaruh di Roma. Ramadan fadilah amal bertemu dengan fadilah waktu hebat Ramadan satu syahr mubarak dua iftaradallahu'alaikum siya Siyamahu. yang ketiga fadilah ramadhan itu adalah tuftahu fihi abu'a jannah dibuka selama bulan ramadhan pintu-pintu surga surga sudah ada sudah ada penduduknya belum Sorganya sudah ada Penduduknya belum ada Karena belum ada yang masuk sorga Semua masih di alam barzakh Barzakh itu pembatas Pembatas antara alam dunia dengan alam akhir Akhirat, sorga itu di alam akhirat Kita di alam duni, dunia Yang sudah meninggal di alam bar, barzakh Tapi sorga sudah ada Buktinya apa? Buktinya bahwa Penduduk kubur di alam barzah itu kalau dia orang yang baik dibukakan celah di kuburannya dia melihat tempatnya di surga dan kuburannya menjadi satu lautan taman di antara taman-taman surga tapi orang yang bermaksiat durhaka dan kafir dibukakan celah di kuburnya itu nampak pemandangan neraka dan panasnya neraka dan kuburnya itu adalah satu lubang di antara lubang-lubang neraka jadi dia belum masuk neraka, belum masuk surga, tapi sudah ada Mukod dimahan sudah ada pemantangan yang sudah bahawa-bawa. Jadi sorga itu ada punya pintu selama bulan Ramadhan semua pintu dibuka seolah-olah apa kalau ingin masuk sorga yang paling gampang itu bukan di bulan Rajab bulan Syawal di bulan Ramadhan tidak perlu buka pintu sudah terbuka. Berikutnya sudah berapa tiga empat nih ya waktu fihi abu atau ditutup seluruh pintu-pintu neraka neraka juga sudah ada dan mereka dan mereka punya pintu pintunya selama bulan suci ramadan ditutup semuanya tidak ada yang dibuka surga dibuka semua tidak ada yang ditutup neraka ditutup semuanya apa maksudnya kalau ingin selamat dari neraka, tuh, ha? maka di Ramadanlah cara yang paling mudah, momen yang paling indah untuk selamat dari siksa api neraka. Neraka. Kenapa? Karena sebelas bulan kita sudah calon penduduk neraka. Banyak maksiat. Susah untuk taubat. Begitu masuk bulan Ramadan, gampang taubat. Ampunan dosa itu Masya Allah. Allah mengampuni dosa begitu mudah kalau kita mau minta ampun. Tapi kalau tidak meminta ampun, tidak akan juga Allah. Kalau tidak mau berubah juga tidak akan Allah berubah nasib satu kaum sampai dia mau berubah. Nah, jadi kamu. Jadi kalau di Ramadan saja tidak juga kita bertaubat dari maksiat bulan mana lagi? Nauzubillah, nauzubillah. Empat ya. Yang kelima, wadudul fihi syaitin dirantai setan-setan dalam riwayat lain marabutul syaitin atau eh, marabutul jin jin yang yang engkang jin yang memangkang nah, dan jin yang membangkang itu setan setan itu golongan apa golongan jin ya karena iblis adalah induk induk bangga setan jadi setan itu kan iblis gitu jadi setan itu sebenarnya sifat setan itu sifat bukan makhluk ya Setan itu sifat, maka setan itu bisa juga manusia. Eh, saya? Itu nas itu kita baca dari setan kan? Dari bisikan syaitan kan? Syaitan itu minal jinnati nanti Nas Ada syaitan jin Itulah syaitan yang keturunan Iblis Ada syaitan manusia Hei, ayo kita ke sana yuk Eh kamu gak usah ke situ Eh so sok-sok alim kamu ke sana ya? Syaitan manusia Dan dalam ayat lain Allah mengatakan Syaitan-syaitan al manusia dan Jin, jelas syayatinul insi wal jinni. Jadi setan itu sifat. Tapi kalau kita bilang setan, nah itu yang langsung pikiran kita ya, makhluk. Tapi makhluk di setan maksudnya si, si, jin yang bersifat setan. Dan jin yang bersifat setan itu adalah keturunan iblis. Iblis itu jin. So, coba kalau kita baca surah Al-Kahfi. Hmm. ketika Adam diperintahkan apa ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam dalam surat kafir ada itu <tuh> fase jadu mereka sujud semuanya ilai iblis kecuali iblis karena minan jin nih faham fasa puan Amir karena jin apa iblis tadi iblis itu karena minan jin nih iblis adalah termasuk golongan jin faham fasa puan Amir tapi dia berbuat fasik dia tidak patuh kepada perintah TuhanNya. Allah perintahkan dia sujud dia tidak mau sujud karena minang jin iblis adalah dari jin surah qaf ya sekolah orang muslim lagi katai sujudi dia nama apa saja dari iblis karena minang jin ya jadi setan jin jadi setan jin itu setan jin dirantai selama bulan Ramadan. Ustadz, ada orang kesurupan ustadz. Nah itu tidak setan masuk, itu jin biasa masuk. Jin tidak dirantai semua Tidak semua jin dirantai Yang dirantai siapa? Setan Ustadz Kalau setan dirantai di Ramadan Kenapa orang ada juga yang tidak puasa Ada juga yang bermaksian? Banyak malah Kenapa ustadz? Tadi di awal saya kita sudah mengatakan musuh kita dua Satu apa? Setan. Yang kedua apa? Murid setan. Jadi gurunya di penjara, dirantai sama Allah Subhanahu wa sebulan penuh. Muridnya enggak. <tuh> Jadi yang buat orang bermafsiyat apa? Murid setanlah. Hawa nafsunya itu yang sudah dididik-didik oleh setan. Jadi setan itu selalu berkata begini. Wahai muridku tercinta, hawa nafsu ini sudah berdekat lah Ramadan nih Sebentar lagi aku akan dipenjara dan dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sebulan penuh Wasiatku padamu adalah Jangan lepaskan Tuhan Adam ya Walaupun aku sudah dipenjara Kamu tetap harus menggoda dia Sehingga dia tetap bermaksiat Camkan wasiatku itu Selama sebulan penuh Guru Na'udzubillah itu dipenjara Tapi hawa nafsu tetap menggoda dia. Tapi berbeda nggak dengan bulan lain? Berbedalah Kalau di bulan lain kita satu lawan du dua, kita dikeroyok Kalau orang dikeroyok satu lawan dua, wajar dia kalah? Wajar Ya satu lawan dua ya, kalah, wajar Kalau dia orang biasa ya, kecuali kalau dia pendekar Kalau pendekar lawan tiga, lawan empat juga tidak akan kalah Tapi dia orang biasa, wajar kalah? Wajar sekarang masuk Ramadan, satu lawan satu Gurunya sudah di penjara, di rantai Sekarang muridnya lagi lawan kita Kalah juga lagi, lemah Dan betapa banyak orang yang lemah Melawan hawa nafsu juga masih? Masih saja kalah Satu lawan satu juga salah. Coba bayangkan, kalau di Ramadan saja Dia masih tunduk dengan hawa nafsunya Apalagi di luar Ramadan yang setan kembali dibebaskan Satu lawan dua lagi, babak belur dia Tidak mungkin menang Berarti kesempatan kita menang Melawan nafsu di mana Ramadan Tapi dari sekarang kita ada latihan ya. Begitu kita sudah latihan lagi Di bulan Ramadan itu melawan hawa nafsu kita Habis kalah kalah kalah kalah kalah Begitu masuk bulan syawal Setan dibebaskan, kita sudah latihan kita sudah terbiasa mengalahkan muridnya itu Datang pun gurunya insya Allah tetap bisa kita kalahkan nah. Dan itulah hakikat takwa Karena kita sudah berhasil hawa nafsu. Terakhir dalam hadis itu dikatakan laylatun hiya min alfishahrin. Dan dalam ramadan itu ada satu malam saja Lebih baik daripada seribu bulan beribadah Seribu bulan itu berapa? Bukan seribu malam ya bukan Seribu 1000 1000 bulan Delapan puluh tiga tahun Empat bulan Delapan puluh tiga tahun lebih Dan itu tidak mungkin umur kita Eh bukan umur kita Umur ibadah kita sampai segitu Umur kita mungkin sampai segitu Tapi umur ibadah kita tidak mungkin sampai segitu Umur ibadah atau umur ibadah? Berapa jam kita beribadah sehari semalam yang 24 jam itu? Nah, segitulah umur ibadah kita Rata-rata kalau kita misalnya dua jam sehari beribadah, misalnya nih, dua jam itu sudah sholat berjamaah di masjid baca Quran setuju dan sebagainya dan sebagainya, doa syukur dua jam sehari, dua setengah jam aja lah sehari. Berapa persen baru satu hari itu ibadah kita? 10 persen, dua setengah jam dari 24 jam kan? Kalau kita berumur 83 tahun, berapa umur ibadah kita? 8 tahun, delapan setengah tahun. Seper sepuluh, Itu pun belum dipotong usia balik Usia balik 15 tahun ya 100 tahun umur seseorang Kalau dia cuma beribadah dua jam sehari sehari Maka umur ibadahnya baru 8 tahun Apa yang dia banggakan dengan umur ibadah 8 tahun kepada Allah SWT nanti? Umurnya berapa? 100 tahun Isi-isi tahun yang lainnya itu Kalau 8 tahun cuma ibadahnya Itu puluhan tahun lain ngapain dia? Ima bermaksiat. Atau mubah saja, gak ada dapat apa, -apa. Rugi nanti. Sekarang hanya dengan Satu malam kita fokus beribadah Satu malam saja Dapat kita nilai ibadah 83 tahun Yang otomatis kalau kita berumur Ingin 10% dari umur kita 830 tahun dulu kita berumur Baru kita dapat ibadah 83 tahun jadi Allah beri kita tambahan umur 800 tahun setiap Ramadan Tidak kita manfaatkan umur itu Kapan satu malam tuh? Di awal Ramadan 10 pertama tidak 10 kedua tidak 10 terakhir Namanya apa? Laylatul Qadri Ada ayatnya ada hadisnya Carilah malam kemuliaan itu Di 10 akhir Ramadan Pertanyaannya umat Islam di Indonesia tercinta Kalau betul dia mencari akhir di Ramadan itu Betul-betul berpuasa dan beribadah Karena Allah di Ramadan itu Kenapa masjid lebih ramai di 10 malam pertama Yang tidak ada alaylatul padarnya Dibandingkan dengan 10 malam terakhir Jawab pertanyaan itu dengan jujur Berarti siapa saja yang hanya meramaikan masjid di sepuluh malam pertama dan tidak pernah menginjakkan meskati di masjid lagi di sepuluh malam terakhir, dia tidak pernah berpuasa dan beribadah karena Allah. Terus beribadah karena apa, Ustaz? Karena kebiasaan dan rutinitas. Kamu saji orang, kamu saji awak. Puasa orang, puasa Allah Pai orang kamu, Kamu. orang kamaul, payi, lawa, orang kamaul, payi, lawa, Beribadah karena manusia, beribadah karena rutinitas, beribadah karena kebiasaan saja Karena kebiasaan masyarakat Indonesia memenuhkan masjid malam-malam pertama saja Dan mengosongkan masjid malam-malam terakhir Itu kebiasaan yang tidak baik sama sekali Itu yang ikuti, Rugi, celaka ditutup hadis itu dengan sabda Rasulullah Sallam. Faman hurimah koi roha, hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh dia telah terhalang dari segala bentuk kebaikan. Betul nggak? Kan? Ada satu malam bonus umur 830 tahun, ibadah 83 tahun, pahino ke pasar. Tapa bertiga tahun di pasar. Pahino ada pombek kue, 83 tahun bae kue. Apa gunanya 83 tahun? Mencacat rumah 83 tahun? Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu? subuh dia telah terhalang dari kebaikan yang lain Kalau kebaikan sehebat itu saja, indah peduli nah? Emang gue pikirin, suka-suka gue Tidak di, dicarinya, bagaimana dengan kebaikan kebaikan yang lain kalau itu sih yang tidak dicarinya? Betul?